Thank you. wabarakatuh berjumpa kembali di channel Bambai Saputra, guys. Uh, saat ini saya ada di desa Meranti, guys. Inilah ekon desa Meranti, guys. Oke, okay, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe guys, saya like, komen Kami akan mereview yaitu satu pasar beduknya ya guys, pasar beduk eh, yang mana pasar ini yang ada waktu di bulan Ramadan ya guys Oke, okay, gimana keseruannya kita lanjut yuk, jalan yuk, ada di depan sana guys Kita lanjut yuk Gimana keseruannya? Menemukan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen guys Oke okay. Kita jalan, ini dari tubuh tadi, uh, aja ada simpang, uh, di simpang ini kan ada belok kanan guys, jadi belok kanan Nah ini pasar beduknya ini pasar bedok Desa Meranti guys Jadi ada apa keseruannya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Ini lokasinya ada di Desa Meranti guys, Desa Meranti, Kecamatan Renak guys Eh, jadi untuk teman-teman yang pengen ke Desa Meranti, jajan-jajan ini ada es tebu, bang. Es tebu, bang. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Desa Meranti, Desa Meranti juga ada untuk sarana takjil, makan-makan. Ini lokasinya ada di depan pasar Desa Meranti, Kecamatan Renapa Menang, guys kemarin ada yang komentar katanya di sama kok enggak diliput ini ya ini videonya Oke okay. ini ada apa lagi nih? ada jajanan Kak Oke okay. ini ada apa molen kecil Oke okay. molen kecil guys kecil, dan eh hey, tak ca. halo Cak Ketemu Cak Regen lagi. Oh, <laughs> no, ayam pureng, pureng. Apa ini menyala banget. Oke, okay, siap. <laughs> <laughs> halo guys, ini ketemu Cak. <laughs> <Tahu crispy. laughs> Oke okay, guys, ini ada tahu krisminya guys. Kemarin ketemu Cak Regen waktu di Raso. di Raso ya, di Raso B2. Ini enggak ke sana gak. Oh, libur ya? Oke, okay, oh, siap. Oke, ini lagi goreng apa nih? Ayam goreng, Mas. Oh, ayam ayam goreng ya? Uh um, Oke, okay, siap. Oke. Tapi masuk. Oke. Goreng sambal terasi. Videonya udah viral, Tangghoppanya, Kak. Iya, gimana Kak, gua Kak? Heh? Yeah. Tanggapannya gimana? Ya. Udah, lah. terus lagi Cak oke siap berapa yang gitu? gitu. oke okay, siap, siap. oke okay, Cak, aku lanjut dulu ya Cak mau review dulu, oke okay, Cak oke okay, guys, ini ada pentol juga guys ada pentol, ada mainan oke okay, guys, kita review kemana nih? oh gini, martabak kita review martabaknya mas oke, okay, ini ada martabak guys jadi untuk teman-teman yang pengen-pengen menyicipi martabak ini ada di Desa Meranti ya Desa Meranti, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin Ini ada apa lagi di sini? Ada Batagor Oke, ada Batagor guys Ini lokasinya ada di ini ya Di... Batagor. di itu ya, di... mana? Di lokasinya di depan pasar Desa Meranti, Renah Pemenang Lalu kita ke mana lagi nih? sana. Bentar lagi, banyak pentolnya guys Oke, okay. ini pentol siapa ini? <laughs> Halo juga, Mbak. Pentol. Oke, okay, guys, ini pentol, guys. Oke, okay, kita cari cari view gorengan ya. Ini gorengan yang ada di Desa Meranti. Gorengan Mbah Warto. Oke, okay, kita okay, gorengan Mbak. Okay. Pisang Goreng. Ini gorengan yang ada di Desa Meranti, guys. Uh, ya ada di Desa Meranti, ini lokasinya di Desa Meranti, Kecamatan Renapa Menang, Kabupaten Merangin. Ini lagi goreng tempe. Ya mungkin untuk lokasinya, nggak seramai yang kemarin ya guys ya. Ini ada ini Boy sate, sate, sate kambing. Ada bakso. Bakso bakar, tebu. Jadi untuk teman-teman yang pengen es tebu mas, mas siapa ini namanya mas, mas siapa, mas mas, mas mas Wahidin ya. Oke. Okay. Uh, sebelumnya kalau juga di sini jalan di mana mas? SD. Di mana mas? SD. Oh di SD ya. Di depan SD. Jadi kalau teman-teman yang mau membayar es tebunya mas ini di depan SD ya, di simpang ya? di depan Masjid Agung Suwada. Ya? Itu kalau hari-hari normal juga guys, kita lanjut lagi yeah. Oke okay, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe Sudah ya, guys. Oke kita jalan Mungkin cuman ini lah guys Saya kemarin kan ada yang komen uh, Katanya siruh uh, review Tuh. Jadi ya inilah Oke okay. Oke okay guys jadi jadi inilah untuk untuk meranti, untuk pasar meranti ya inilah uh, pasar beduknya. Gak ya, se ramai yang video yang kemarin ya. Iya yeah, guys, tapi ya lumayan lah. Jadi lah ya. oke okay, guys. Oh, oke. Okay. Okay. Ini tuh aja nih uh, untuk review apa namanya pasar beduknya inilah kondisi pasar ruduknya. Ini cendol. Eh apa ini, Mbak? Es campur suluh lembut laut. Campur ya. Oke buat teman-teman siapa? Oke, siap kan? Es dur, pedes, Ada di desa Oke okay guys, jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen ya guys ya Biar saya semangat lagi bikin videonya Oke, okay, jadi itu aja untuk reviewnya Oke, okay, untuk review pasar Bedok Desa Meranti guys ya Kemarin ada yang komen masalahnya, kok Meranti nggak di itu, nggak di liput Jadi untuk reviewnya, uh, mungkin cukup itu aja ya Nah itu, itu, itu pasar Merantinya guys, ada di belakang ada di belakang gitu ya Oke, untuk yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe, like, dan komen guys Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen See you Bye, bye guys Sampai jumpa, jangan lupa subscribe